sekarang tanggal 31 Desember dan jam setengah 6 gue mau jalan-jalan jadi temannya terjujung kita mau ambil momen pesta kembang api malam ini cuaca sekarang ada jadi, oke, oke. di sini oke jadi besok gue jalan kaki dari rumah ke sini ya 20.00 ke luar apa jalan kaki karena memang Ujah itu, ntar malam jalannya banyak yang ditutup, jadi ngotong bisa lewat, jadi ini cabut jalan kaki aja. karena di Jogja itu kalau sore enaknya ya di sini nggak ada gedung yang terlalu tinggi seperti Jakarta namanya ramah-ramah makanannya yang mau ya, ya, ya, tergantung ini petang kalinya gue di Jogja jalan-jalan sampai sejauh ini Oh di belakang ada museum dan lainnya halo, selesai udah nyampe kali itu deh, di perbuatan gue bos, apa iya kok pindah kan mas? iya halo, sekarang kita ada di angkrikannya Bagocek. Masa Bagocek. Yo, Mas. Mas Badong. Tempatnya enggak jauh dari Tugu Jogja. Mas lagi bikin jeruk buat saya ini. Pokoknya kalau ke Jogja harus mampir ke angkringan. Wah. Oh, dari Surabaya di sini. ada nasi kucing nih namanya nasi kucing. Atau nasi ya, meong. Ya, nasi nasi Mas. Bahasa Inggris, hmm. Bahasa Inggrisnya cat Inggris. rice. Jangan <laughs> lupa oh, iya, jangan lupa subscribe. Rekomennya siapa? Oke, okay, dan...